Hai hai everybody welcome back to my channel. Balik lagi sama gue di sini ya. ya. pasti di channel yang selalu memberikan info-info terupdate Dan juga tentunya membahas seputar bunga kota. Oke okay, balik lagi ya di sini di Get Of Olive dengan bawa modal yang aja. Di sini gue bawa modal 46.000 ya dan gue langsung start juga 2.000 empat Oke, okay. ya pastinya kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu tentunya dengan pola ini ya, Oke, oh, Ya, oh, kita ya. okay, lanjut ya. Semoga uh, kita bisa dapetin yang mantap-mantap. Wow, gila, ini langsung dapetin tambahan free dong. Mudah-mudahan sih gak zonk ya hasilnya. Dan dapetin yang memuaskan juga. Oke, lagi dong. Dan buat teman-teman yang mungkin udah hadir di sini jangan lupa simak terus videonya dari awal sampai akhir dan jangan lupa terus-terus ya biar kalian dapat menyalin info-info dari video-video saya ya. Oke, okay. karena emang lagi gue bakal sering-sering kekalian tentang siangko, pelajaran awal yang hari ini atau suap belajar hari ini atau mungkin bocoran-bocoran suap belajar hari ini bagi ini buat kalian yang kita lain-lain aja ya jadi kalian gak usah khawatir tentang semua informasinya tentang suap ada di channel gue ini ya aja tapi sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini semoga sehat selalu dan semoga hari kalian juga selamat lancar ya Oke. ya okay kita kantong terlebih jauh untuk belitinya di sini ya sayangnya Akses banget nih 7800 dikaiti google yang punya auto super biya dosis 132 ribu mm -hmm. lumayan banget selanjutnya lagi nih kasih sesuai dulu oke 18.000 masih ada 6 yang lagi nih ayo dong kasih, jangan kasih Oh ini buat kali ini nggak usah yang terlalu terbelah warna ya untuk bermain ya tapi kita mau santai aja nggak usah barbar juga mainnya Ya, tetap uh, santai aja ya. ya pasti jangan masuk jangan lepas lari kopi dan cepat-cepat ini biar lebih menikmati aja perjalanannya, nggak tegang, enggak kan nggak stres Ya lebih enjoy aja gitu guys. -gitu. Enggak kempang banget gitu. kalau 10-nya turun dong. Dan ini pecahannya mantap sekali ya guys ya. Wow. Keren banget. Jangan ya, kasihnya konekin luar biasa ya dua puluh sembilan ribu dikali tiga puluh lima, ada satu juta ini fenomenal ya. Wow, luar biasa banget. Gila-gila itu -gila sejelas ya, aduh, gak salah pilih tempat main, aduh, ya. Gila-gila ini memang ini banget. Aduh, ini buat kalian yang lagi nonton video ini ya, tentunya atau terlebih dahulu ya DLSI kalau jangan lupa untuk menjadikan tontonan ini sebagai hiburan semata, tidak untuk video dan menangisuk usia 18 tahun ke atas ya, tapi bagi kalian mungkin yang udah selanjutnya main di dunia perselotan ini yaitu itu aja ya, yang paling penting sini, gue bakal ngasih tahu ya, gue bakal merekomendasikan untuk situ untuk kalian mainkan sini ya Aman, terpercaya, dan berhubung. Jadi, kalian gak khawatir lagi. Ada di video, udah peti, guys. Fotonya ya, sayangnya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi ini it's okay, oke. Itu really worth it banget, oke. Okay. Dan langsung aja, disini gue baru di pintu permen 138. tiga, makan permen. guys like, like, luar biasa banget Memang ini like, like, like, like, like, like, like, Oke jadi buat kalian yang mau join ya satu tiga 138 ini Ternyata ini udah ada di komentar Jadi tinggal kalian klik langsung join sekarang juga Gak usah pakai lama-lama ya Mumpung lagi gacor juga nih ya Langsung dihajar aja Oke ya Lanjut lagi untuk pola-pola selanjutnya di sini saldo gue sudah berada di angka 1 juta 200 ribuan dan gue di sini putar putar di 2.400 ya mudah-mudahan sih ada seajar lain ya kan biar bisa nambah cuan-cuannya lagi nasi gila bawa modal receh <tuh> ya. cuman ya 40000 ribuan lah ya gak sampai 50000 ribu ya kan bisa langsung dapetin jutaan gila sih ya dekat mana yang kau dusakan ya? Keren banget ya Oke okay, Dan tentunya buat kalian Semoga pola-pola yang gue sampaikan di sini untuk kalian yang gue jadikan jadi Bisa bermanfaat Bisa membawa cuan Bisa membawa hoki ya Oke okay, Pokoknya ya Semoga hari ini kita Semua yang bermain ya eh, dapatin tuan-tuan dari si itu dan Dapetin buang jajan dari si itu Aduh semangat banget ya dikasih lagi dong Oke okay. Dan tentunya buat kalian yang baru hadir di channel ini, gue minta jauh-jauh juga supportnya ya dengan cara klik aja tombol like dan subscribe. Dan share sebanyak banyaknya nih, supaya channel gue juga semangat berkembang ya dan ya, jadi juga lebih semangat lagi nih untuk bikin video yang baru. Eh maksudnya kalian juga nggak usah khawatir karena memang uh, di sini gue bakal sharing juga tentang info pelagueror olifecer ini dan juga sportyacornya ya ini buat kalian yang suka bener modal redshirt ya jadi disini juga gak usah sharing apapun tentang nangisah gacor ya jadi kalian jangan sampai ketinggalan untuk ke info-info menarik nih sekitar video gacor so ya mungkin bisa membantu kalian untuk dapetin siwan-siwan nya aduh cakep banget dikasih hujan dan ini masih ada 11 jam lagi ya kita lihat untuk hasilnya karena disini sini so coba untuk cek outar terlebih dahulu ya eh. Gue bayi sini rp ya Semoga dapat yang manis-manis ya Sesuai dengan namanya Permen 138 Oke okay, mungkin sampai kita menunggu Untuk hasilnya disini gue mau kasih samping juga buat teman-teman yang udah nonton Sampai habis dan udah support-support Channel gue ini ya, Desi, Biar ada pemanis-manis Wow Sampasional Oke okay, baru sambil Makan permen saksel beneran lebih cuan di sini disini tentunya di permen 138 dan ya, juga makan permen gacor, ya aduh namun udah gacor nih belum apa aku udah langsung dikasih jutaan ya kan disini lihat luar biasa banget jadi karena ini lu udah gak sabar banget ingin uh, nikmatin hasilnya jadi habis ini juga langsung sakit aja ya gue mau langsung yege ya kan Ya, aduh, musuh memang kuat banget, guys. Ya. Dan tentunya sebelumnya, ya, makasih banyak ya buat kalian yang udah nunggu video ini. Semoga enjoy, semoga terima kasih, dan semoga terhibur juga dengan video-video video, -video ini. Oke, Dan pastinya semoga info-info yang saya sampaikan juga bisa kalian bisa bermanfaat, ya, sayangnya. Oke, okay, karena memang juga ada kebocorannya, ya. Jadi, ya, Bu, gumpang terlebih dahulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya, sampai jumpa, bye.